serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesnar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama persahabat ya ada informasi dari L2W ini para sahabat, ya. Masih semangat voting Ketika weekend Wow, iya dong Terus vote jangan lengah ya Untuk warga Konoha Di ajang Indonesian Music World 2022 Tetap semangat voting Bunda Lesti Kejuara Mudah-mudahan ada rezekinya Bismillah Bisa membawa pulang piala penghargaan Kita lihat juga persahabatnya Informasi tentunya perolehan sementara Voting ini informasi semalam Yang kita dapatkan Bunda Lesti Kejuara masih unggul dengan voting 2.722.41 votes di nomor 2 masih ada Liodra yang menyusul dengan perolehan voting 2.90124 votes selisih 710 persabatia ya untuk poin voting. Yuk semangat terus untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semakin kompak dan semakin solid dukung karya-karya Lesti Kejora. Kemudian juga persahabat ya, momen di acara pernikahannya Abeni Maulana Sofian. Sofian B.B.L. emang selalu, persahabat ya, bikin salvo Selalu menjadi pusat perhatian banyak orang, apalagi saat momen foto persahabat ya Momen foto bareng pengantin, Masya Allah Sebelumnya juga persahabat ya, pemin akan mengucapkan dulu happy wedding untuk Kak Abeni dan istri Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah Mawadah dan warohmah, amin Masya Allah banget ya Kita lihat nih, semua dibikin stand dengan Abang Fatih Kita lihat kalimat komentar yang diberikan, persahabat ya Salah satunya dari akun Susu Ultra Stobery 5 mengatakan Sekarang kalian ngertikan kenapa mereka memilih terus bersama Melempar jauh ego dan kesombongan demi kebahagiaan anak Mungil yang gemoy ini Buat kalian yang masih sibuk seuzon meningi stigfar, persahabat ya kita bahagia melihat bahagianya Lesti dan Rizki pilar serta Abang L, kita lihat juga di momen selanjutnya. Ini ada tentunya tingkah lucu Abang L, saat dikasih kode sama Papa B untuk sesi foton dengan keluarga besar. Masya Allah tangannya bikin salfok banget ya Abang L, ini sudah ngerti banget Masya Allah. Lucu banget ya semuanya, pengen nyubit dan pengen membawa pulang Abang L. Selalu menjadi bosat perhatian dalam acara pernikahan awb di luar biasa ini pinter banget kita lihat juga di kabar berikutnya ini ada momen spesial juga abang l lagi dikedang oleh ibu riana masya allah ibu riana pun hadir di acara pernikahan awb ini masya allah vitamin yang sangat luar biasa kebahagiaan pun selalu kita dapatkan apalagi abang l lagi disuapin papap masya allah banyak dia ya. pinter banget dimakannya luar biasa benar-benar BBL jadi primadona Tidak nangis bersahabat ya Dalam digelarnya acara hajatan pernikahan A.A. B.M. Sofian Kita lihat juga bersahabat ya Kalimat tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Abang Fatih 26122 Masya Allah Fatih pinter banget Makannya sambil joget-joget lagi kan gemes Aduh Masya Allah banget ya Doakan support dan dukung untuk keluarga Leslar Semoga selalu bahagia Kita lihat juga bersahabat ya di momen selanjutnya Ini sepertinya momen yang berat banget dos, Oleh Abang L ya Yang dirasakan sampai nguap ngantuk banget tuh Terlihat lelah Abang Fati. Tapi kita merasa bahagia banget ya Abang L Tidak pernah nangis Masya Allah ini keren banget Anak pinter. digendong siapapun mau nih Abang L kita lihat juga persahabat ya, kalimat caption yang dituliskan oleh akun sahabat Ruting Anak Masya Allah dudu ini bocah bener-bener pengen tak bawa pulang Lucu banget nak, muka gemesnya jadi pengen lihat deh muka gemes papahnya Ini cute banget persahabat ya, Masya Allah Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat ya, Bunda Lesti Ini nyumbang lagu di acara pernikahan AAB di Bolin Sofian Buda Lesti bersahabatnya menyikap lagu Dahlia dan Mimpi Terindah, Masya Allah. Suara, jangan ditanya kualitas suara Bunda Lesti, emang sangat keren banget, merinding. Serasa konser, bersahabat, ya. Buda Lesti nyanyi di acara pernikahan A. Abeni. Selain Bunda Lesti kejora ternyata ada Reza Zakaria juga yang menyumbang lagu dan hadir di acara pernikahan A. Abeni Mulya Sofian, Masya Allah. Kita makin bangga, banyak orang-orang yang ternyata mensupport idola kesayangan kita Dan kita lihat juga bersahabat ya, ada momen spesial yang kita dapatkan Papa B nyawer lagi bersahabat ya, Masya Allah Sehat selalu untuk Leslar, mudah-mudahan ada tentunya kejutan bahagia dari Leslar Entertainment untuk kita semuanya dan selanjutnya persahabat disimak juga nih Ada cirukan vitamin yang sangat luar biasa Buddha Lesti lagi bisik-bisik manja dengan Papa B. Masya Allah melihat begini aja kita sudah merasa bangga dan bahagia dengan sosok Lesti dan Bilar Dan berikutnya juga persahabat ada postingan dari Kak Asila Maisha Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya ketemu juga bersama dengan Kak Asila di acara pernikahan Abeni Bolian Sofian. Asila juga menuliskan sebuah kalimat ketemu lagi kita akhirnya lesti kecehora. Masya Allah, finalnya si pun tentunya berkomentar lovening rat. Masya Allah.